mana ultinya kakek ini pecahannya udah banyak oke diultikan aduh aduh ini auto sempak ya kawan-kawan ulti kaldu-kaldu cantik dari si Ake ya sempak ya 600 ribu ya mana ultimu kakek jahanam anjim goblay anjim anjim anjim 1,2 ini selalu kita aduh siap boy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 modal oh, 80 k aja ya. Waduh langsung dapat itu kali 8 Aduh, tidak ada yang nyangkut lagi. 38 k bu, ya ini cincin pertama kita ya lumbayan. Nah, ini Mamang Joni lagi malas kocok kocok ya, jadi Mamang Joni langsung di ini aja di, di spin cepat seribu ya. Aduh sih, uh -oh. aduh ini kayaknya bagus nih pecarnya, Mamang Joni.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 Kumpulin dulu ya, kali-kaliannya ya. Oke, oh, merah mereka jadi dapat kali empat. Oke, eh, -e, senang lah, lumayan lah ya. Udah, kali-kaliannya udah 22 puluh ya. Kita lihat nih. Oh, aduh, kosong. Aduh, aduh, aduh, kah, kosong ki Oke, kuning jadi jam pasti boleh turun. Oh, oh mantap.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 Sempak ya, kawan-kawan. Enak sekali, enak lezat. Aduh, ya boy, enak. Sempak kakek memang wangi ya, kawan-kawan. Ya, <tuk> kita langsung ya, all in lagi ya. Di didoakan cepat ya. Kita lihat dapat apa ini ya? Bagus, <tuk> apa bungkat nih? Mamang Joni ini ya, mainnya bug-bugnya bar oke. Dapat kali lima, kali dua oke. Heem, hmm -mm. oke. Okay.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 Ainga, ainga. Oke, 5 Oke, ungu. Iya, boleh lagi. Aduh, si boy, nggak apa-apalah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sembilan peluru bunyi iya, Aduh, si Aki, Ulti kemana mana meni ainga liat. Oke, ini banyak kayaknya yang pecah kakek. Oke, hijau satu lagi, mantap jiwa jam pasir. Odu odu odu jam pasir satu. Odu odu ini auto sempak ya kawan-kawan di ulti kaldu kaldu cantik dari si Ake ya. Sempak ya enam ratus ya kawan-kawan. Odu Lejat nikmat ya, boy Mantap mantep mantep mantep. Oke, ini hijau jadi oke kuning oke ho Oh, oh, oh mantap lagi kake, ultinya mana kake? Kali dua aja nggak papa. Mana ultimu kake jahat anjim? Goblay bly anjim anjim anjim sih. Tidak diulti anjim be ya, bly anjim. Aduh siaboy, adu siaboy ya sok saka ya sama si akima. Aduh sih. Alah oh uh, uh, ini jadi leles Mamang Jonial ya. Lihat tadi udah 30 ribu lebih tidak dikasih ulti aduh si aku Kumaha tapi enggak apa-apa jadi 1,2 ini saldo kita. Aduh, sih boy. Heeh, uh, uh, siap Aduh, udahan aja lah ini mah ya. Heeh, uh, dari modal 80 ya Mamang Joni sekarang 1,2. Alah, siap Heeh, uh, uh, ngeunah uh, ya mah. Uh, enak lezat sedap nikmat ya. Heeh. Uh. Oke okay, biru, hijau boleh kakek lagi.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 kalian bisa dapat giveaway giveaway cantik dari Mamang John Oke, okay. uh, uh, siap, ayo. ditunggu ya. Uh, kalau main juga, ingat mainnya di boswin 168 ya kawan-kawan ya. Heeh, uh, wayang. Hayu atuh, hayu hayu hayu.